Oke, okay, hai assalamualaikum sahabatku di mana saja berada. Seperti judulnya pada video ini, cara tarik tunai uang baru untuk THR di Bank BRI, sahabatku ya. Ini sangat worth it dan tadi ya tadi jam sepuluh saya sudah berhasil ngambil nih. Ini uang baru teman, -teman nih, pecahan dua puluh ribu rupiah. Ada juga yang pecahan tujuh puluh lima nih saya ngambilnya. Dan ada juga pecahan yang lima uh, ribu rupiah teman, -teman nih. Ya, ini lima ribu rupiah di sini ya. 5.000 rupiah Oke, okay, bagaimana caranya? Kadang-kadang kan kita sebagai nasabah itu tidak tahu ya Kadang-kadang ya kebanyakan telat Bahkan terkadang tidak dapat uang baru tersebut Ini adalah faktornya karena kita tidak tahu informasinya Nah, pada video ini kami akan berbagi informasi Buat Anda biar berhasil untuk menarik uang baru Pada sebagai nasabah bank BRI terbaik Ya, atau bank uh, nasabah yang bijaksana serta membuat aturan Baik sahabatku Pertama teman-teman, ketika kita menarik di bank BRI, itu kita harus sebagai nasabah dulu. Nasabah dulu dan memiliki buku rekening, ya serta ATM. ATM bank BRI ini wajib kita bawa. Ini wajib kita bawa, kemudian begitu juga dengan KTP kita. Kita wajib bawa KTP kita, karena nanti verifikasi. Dan kita juga bisa mengambil sesuai dengan kemauan kita. Tapi kalau teman-teman misalkan ngambil di bawah 5 juta itu biasanya ditolak. Disuruh ngambil di uh, mesin ATM saja. Nah saya akan kasih tipsnya ya. Jadi teman-teman jangan bilang ngambil 5 juta. Ngambil aja misalkan di atas 5 juta gitu. Misalkan 6 juta, 7 juta teman ya. Itu boleh ngambil lewat CS. Kalau di bawah 5 juta itu biasanya kita disuruh ke mesin ATM. Itu yang pertama. Kemudian sahabatku pada video ini kita akan berbagi sebuah THR juga buat sahabatku. Tapi silahkan. Tonton video sudah selesai like subscribe ya karena like subscribe itu gratis Lalu sahabatku ada juga dana kaget Uang kaget yang kami bagi setiap hari kepada Anda Silakan yang pengen dan mau silakan langsung aja ya cek di deskripsi video ini Untuk link ikut dana kaget setiap hari yang kami bagi pada channel kami yang lainnya Kemudian yang pertama teman-teman yang harus kita bawa tadi ya KTV Selain KTV kemudian buku rekening dana TM kita juga harus apa namanya mengetahui bahwa ada waktu-waktu terbaik kapan waktu terbaik sebagai pengalaman saya tadi yang sudah saya ngambil dan dari tahun-tahun yang lalu juga ya kalau teman-teman ngambil misalkan tujuh hari sebelum hari raya ya untuk menukar uang kecil itu saya jamin tidak akan dapat karena sudah habis di booking ya karena kita tidak sendirian menjadi nasabah ya di bank BRI itu apalagi kan mbak bank BRI sudah tahu ya jadi setiap Hari itu full semua, karena banyak sekali yang menjadi nasabah Bank BRI. Maka dari itu, saran saya kepada Anda ketika Anda mau berhasil ngambil uang baru di BS, di Bank BRI, silahkan datang di atas 20 hari atau 15 hari sebelum uh, hari raya itu teman-teman datang. Kemudian bawa yang tadi-tadi saran-sarannya ya, dan pastikan tabungan teman-teman ada, ya minimal lima juta lah untuk bisa menarik atau menukarkan uang baru pada Uh, CS dari bank BRI tersebut kemudian Bang Bagaimana kalau saya mewakilkan orang bisa Ah, gitu sahabatku ya kalau teman-teman mewakilkan misalkan orang tuanya yang punya rekening nih ya kemudian diwakilkan sama anaknya itu tetap, tetap harus ada surat kuasanya teman teman ya surat kuasanya harus ada dari pemilik rekening aslinya Nah kalau misalkan dia bisa jalan jadi tidak apa-apa bawa aja dia jalan untuk menukarkan uang baru tersebut ya. itu dia harus menggunakan surat kuasa lalu sahabatku teman-teman tentu datanglah nanti jangan di hari Senin sama Selasa ya sesang sini mohon maaf ya ini pengalaman kita pribadi kalau datang hari Senin tuh biasanya numpuk tuh <laughs> jadi datanglah di hari Rabu hari Kamis ya, hari Jumat itu datang kalau hari Selasa itu Uh, pool. Apalagi resonennya full semuanya, bahkan kita hanya menghabisin waktu doang. Apalagi kalau kita datang dari jauh, teman-teman ya, tidak dekat dengan bank PR itu, maka kita akan tidak dapat mendapatkan uang baru seperti itu. Itu dia pengalaman saya. Disilakan buat sahabat-sahabatku, ketika Anda memberi di sini, jangan lupa subscribe-nya ya, karena ada saldo kami kasih buat Anda sebagai tahir lima ratus ribu rupiah untuk lima orang pemenang. Ya, tapi syaratnya silakan subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan kita kasih buat Anda jika tembus video cukup 500 like saja selama 24 jam saja dipublis video ini. Itu informasinya. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.